Yo, halo Brody and Bestie semuanya Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Oke, okay, Brody and Bestie Kembali lagi Om Niko mampu Bermain yang, yang sangat mantap Kali ini kita bermain dengan Five Lion Mega Waste Dengan modal Rp150.000 Kita lihat dapat berapa Om Niko ini ya Semoga Om Niko hari ini JP besar ya Jangan lupa untuk dukung terus Om Niko Dengan cara Like, comment, share, follow halaman Om Niko ya. Yang belum gabung ke grup WhatsAppnya ada di tentang halaman di halaman ini ya, di halaman Facebook Om Niko ya. Dia Om Niko gaskan langsung buy 120 ribu karena Om Niko tahu ini lagi tinggi banget RTP-nya. Om udah cek di mantap di, di ini ya, di situsnya, ya di situs yang paling mantap ya. Situs yang termantap paling the best pokoknya Om Nico yang mau coba main di situs yang Om Nico main ini langsung aja gesken di info halaman ya atau di tentang halaman atau langsung aja ke kolom komentar di sana juga Om Nico taruh linknya untuk gabung ya untuk coba main di website di situs yang paling gacor yang paling mantap yang online ini tuh gaskan mantap kali 40 coy langsung dapat 400 men men men men men dia enggak apom hiko bilang ini tuh tinggi jadi enggak usah takut ya enggak bro investi langsung aja langsung by spin kalau udah jelas jelas permainan megawase ini kalau lu lihat ftp udah tinggi udah jelas jelas tinggi ya di atas 93% lah itu langsung gaskan aja bro, di investi gak usah lama-lama lagi kalau kalian masih ragu-ragu ya dari 20000 aja lah lu buy spin 20000 aja kalau nggak percaya langsung tuh lihat nggak mantap enggak, enggak. <tuh> langsung cupan berapa apa tuh anjir 700 Brody 700 Brody, Brody Investi Autosensasional Jangan lupa ya di like ya Lihat ya Pokoknya pola-polanya Lo lihat aja setiap permainan Yang Omnikomainin Lo lihat aja Brody Investi enam cuy modal 120 dua by spin langsung gas cuy kali 40 nya keluar cuy uh dapat free spin tambahan nih uh Jebret. sejuta brodi sejuta kita fix dapat satu juta gol di daftarkan, gak? Gak? Gak? Ya? Gak? Gak? Gak? Gak? Gak? Gak? Gak? Gak? Gak? gokil gokil, gokil. kayak gini kita main bed gede nih model kayak begini nih kita main bed bed, bed gede tapi yang gak gede gede amat nah, karena om nih kok gak pernah ngajarin untuk kalian untuk barbar sekali ya sekali kalau kalian modalnya memang besar barbar boleh boleh aja ya tapi ingat kalau udah tersedot banyak jangan diteruskan bro di investi Wes, Niko Nico juga ingatkan ya bagi kalian yang suka bermainan permainan seperti ini, jangan jadikan permainan ini sebagai sumber mata pencaharian ya. Anggap aja permainan ini untuk mencari hiburan. Tujuannya untuk hiburan aja ya, sambil mendapatkan cuan. Jangan jadikan permainan ini sebagai sumber mata kecarian Jangan berharap lu dapat uang sehari-hari dari permainan ini Karena permainan ini agak sulit juga untuk dipelajari ya Perlu sering-sering kalian nonton video-video Youtube, video-video Facebook Tentang pola-pola gacor ya Supaya kalian mengerti pola-pola gacor itu gimana ya ada trik-triknya gue udah investi semuanya ada triknya ini dong dapet spin gratisan dong di b kita turboin lagi, 10 kali lagi oke, okay, kita buyspin ribu ya jangan takut body yang kalau pun ini boncos pun kita tetap masih dapat ya tapi gue yakin banget ini gak bakal boncos karena kita milih singanya yang 6 ya tips untuk memilih singa ada trik untuk memilih singa jangan pilih singanya yang banyak ya pilih singanya yang enam aja percuma banyak tapi kopong ya atau apa kosong ya boncos yang ada nanti Mendingan naik ya, pilih yang cuma 6 kali tapi kali 40-nya keluar dong. Ayo singa mana sunyinya. mana singanya. Eh. ayo Singanya dong, keluarin singanya. Gue sampai belakang 10-nya cuy. Nah gitu ya. Masih kurang cuy Masih belum balik modal yang cuy Oke cuy Itu buat kali 30 cuy Mantap cuy anji Anjir kodoknya cuy Nama gonta cuy Langsung auto sensasional 600 rebet kita dapat ya terus 100 ribet kita langsung dapat gaskan bestiii yuk yang klaim bonus-bonusnya juga ada ya dari situs yang gua mainin ini ya ada bonus deposit, bonus segala macemnya, free spin, free scatter, apalah segala macem itu gua ngelerti juga yang penting gua depo ya gua main, dapat konten ya, gua dapat cuan dari facebook dari YouTube udah mantap ya bu bro, Brori Investi. Langsung gas kena aja Bro di Investif. Uh, 21 cuy. 1,2 cuy. Mantap kali cuy. Oke okay, nggak tuh? Oke okay, nggak tuh? Oke okay lah. Oke okay, bingo ya. Aduh depannya kurang tuh, kalau pura kalau ada di depan, kurang pura tadi mantap tuh Percaya di luar ya, itu hmm. copot <coughs> gitu. oke okay, mantap sekali ya bro, di Besti jangan lupa di follow di komen serta di like di share juga ya di share ke grup-grup yang kalian tahu ke teman-teman kalian yang main juga di share ya jangan lupa like-nya yang sangat berarti itu like sama komennya jangan lupa ya info tentang halaman ke kolom komentar juga mantap di sana linknya lengkap sekali ya Ketemu lagi sama gue di konten selanjutnya. See you guys semuanya. Bye-bye.